Halo anak-anak, apa kabar? Bagaimana kabar kalian? Baik-baik saja bukan? Nah, pada kesempatan kali ini, Pak Diksi akan menjelaskan yaitu muatan matematika yang berjudul Soal cerita tentang penjumlahan bilangan. Yuk, bagaimana uh, kita menyelesaikan sebuah soal cerita tentang penjumlahan bilangan. Perhatikan pada layar di uh, di depan kalian ini ya. <tuh> Baiklah, sebelum kita menyelesaikan soal ya, anak-anak harus memperhatikan langkah-langkah menyelesaikan soal cerita. Yang pertama yaitu tentukan hal yang diketahui dan ditanyakan. Kemudian yang kedua tentukan kalimat matematika yang sesuai. Barulah yang ketiga yaitu hitunglah penyelesaian nah, kalimat matematika. Atau penyelesaian dari... Kalimat matematika Nah, Pak Diksyu lagi ya Jadi, kalau kalian uh, Menyelesaikan sebuah soal cerita ya, Yaitu yang pertama Menentukan hal yang diketahui Dan ditanyakan Yang kedua Yaitu Menentukan atau tentukan Kalimat matematika yang sesuai Kemudian yang ketiga adalah hitunglah penyelesaian dari kalimat matematika. Nah, baiklah anak-anak. Uh, langsung Pak Dixi buatkan contoh soal ya. Di sini ya. Oke. Di sini ada soal cerita. Tentang penjumlahan bilangan ya. Seperti ini soalnya. Soal cerita, paman memiliki dua peta. Nah, paman memiliki dua peta, ya, memiliki dua peta tanah. Tuh. Dua peta tanah, masing-masing, masing-masing. Memiliki luas 1200, berapa ini? 47 ya? 1247. M di sini ada M2 ya. Ini dibaca meter persegi ya anak-anak ya Jadi cara membaca luasnya adalah 1247 meter persegi ya M pangkat 2 itu dibaca meter persegi Oke Dan Dan 1320 ya, 1320 meter per segi. Berapa? Nah, berapa? Total luas. Total luas. Tanah. Paman total luas tanah, paman seluruhnya, seluruhnya di sini, tanda tanya: oke, okay. baiklah, bagaimana cara menjawab? Yuk, tentukan. Nah, kita langsung melihat langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu di ketahui ya diketahui itu kalian melihat kalimatnya ya di sini di sini tentukan hal yang diketahui dan ditanyakan kita lihat soal ceritanya paman memiliki dua petak tanah masing-masing memiliki luas 1247 dua ratus empat puluh tujuh meter persegi dan seribu tiga meter persegi oke diketahui Uh, tanah, oke, okay, tanah milik paman, ya, paman, yaitu berapa ya, Nana, seribu ya, eh, sorry, 1247 satuannya jangan lupa, dan berapa 1.320 meter persegi. Oke, okay. ketika su kalian sudah menuliskan diketahui, ya barulah selanjutnya adalah ditanya. Oke, okay. di sini apa yang ditanya? Coba kalian melihat. Ada tidak di dalam kalimat matematika tersebut Yang menunjukkan kata tanya Ayo, mana ayo Ya benar sekali, ini dia Berapa total luas tanah paman seluruhnya Ya ini ditanya Yang ditanyakan apa Ya ini total luas tanah paman seluruhnya kita tulis dulu di sini ya total luas tanah paman seluruhnya baru di bawahnya kalian menulis jawab atau penyelesaian ya oke yang ditanyakan apa total luas tanah paman seluruhnya ya berarti paman memiliki dua petak tanah ya masing-masing dengan luasan tersebut nah kalau sudah barulah di sini kalian susun ke bawah ya bagaimana cara menyusun ke bawah yuk nah, di sini berapa tadi seribu sorry badi uh, ulangi. seribu Dua ratus Empat puluh tujuh Ditambah Seribu Tiga ratus Dua puluh Nah Sama dengan Ini ya Oke Barulah Kalian Menyusun Ke Bawah Ya Disusun ke bawah ya Anak-anak Oke Susunnya di sini sebentar. Menyusunnya di sini. Oke seribu ditambah 1320. Oke anak-anak. Iya -anak? baru di jumlah seperti ini ya harus lurus ya <tuh> satuan dengan satuan puluhan dengan puluhan ratusan dengan ratusan ribuan dengan ri, ribuan Nah seperti itu anak-anak bisa tidak bisa ya Yuk kita coba untuk menghitung dengan cara susun ke bawah Oke Sorry, padisi dulu. Baiklah, padisi ulangi kembali ya. Ini <tuh> 1247 ditambah dengan 1320 tiga Posisinya harus sama ya, anak-anak ya. Satuan dengan satuan ya. Yang di sini ya. Di sini satuan harus sama. Kemudian puluhan harus sama lurus. Kemudian ratusan sama. Kemudian ribuan juga harus sama ya. Oke sekarang kita hitung. 7 ditambah 0. Berapa anak-anak? 7. 7 ditambah 0 Ayo, siapa yang tahu Ayo Ya, benar sekali Di sini 7 tambah 0 adalah 7 Oke okay. 4 ditambah 2 sama dengan berapa Ayo, 4 tambah 2 6 Betul sekali Kemudian 2 dimbah 3 2 3 berapa 5 Iya benar sekali 1 tambah 1 sama dengan 2 ingat ya di sini ada tanda titik ya, tanda titik ini digunakan ketika kalian menuliskan bilangan ribuan sampai ke atas ya? ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, ya, satu juta dan seterusnya itu ada titiknya. Baiklah, anak-anak. Sehingga 1.247 ditambah 1.320 itu sama dengan 2.560 ju nah, Bagaimana anak-anak sudah dipahami mudah bukan Nah sekarang tugas kalian adalah mengerjakan soal latihan yang ada di buku Bubena Selamat mengerjakan ya tetap konsentrasi jaga kondisi dan jangan lupa makan <laughs> ya makan itu penting anak jadi makan itu bisa menambah nutrisi ya untuk supaya kita ada pertumbuhan gitu ya yang pasti bisa mengatasi apa ya supaya kita tidak sakit lah yang penting makan makan makan ya jangan lupa itu sebelum belajar ya jangan belum belajar kalian uh, eh, jangan belum uh, sebelum Makan kalian udah belajar nanti uh, lemes ngantuk ya. Oke itu pesannya Pak Diksi. Baiklah anak-anak demikianlah uh, pembelajaran yang dapat Pak Diksi sampaikan ya. See you next time. Bye-bye.